Selama hari ini ku masih bersabar Meski bukanku bersalah Inikah setia kasih yang dilepaskan janji di manakah dirimu sewaktu ku perlukanmu kau campakkannya Kerangan kita setelah sekian lama kita arungi bersama Terpisah, ku denganmu karena ego dirimu terputus. Kau dan diriku biarkan ku bersama waktu. Lupakan dirimu tanpa bersuara. Ku doakan kau bahagia. Terpisah Ku denganmu Karena ego dirimu Terputus kau dan diriku Biarkanku Bersama waktu Mengambil masa untukku Melupakan dirimu Tanpa bersuat Kuroakan Kau bahagia